sini kita sangat senang sekali uh, karena malam ini adalah presentasi uh, proses teman-teman yang ikut uh, mini residensi untuk pameran ini ada dari Karim <laughs> terus rancu rancu. juga ada Faida ada Freddy dan juga ada Victor sama Yeri ya oke, kita langsung aja dengarkan salam-salam sambutan dari Ibu Lisy silahkan Ibu Wow tangan dong mungkin aku cerita dikit ya kenapa efemera ini kita gelar awalnya kan karena sebagai lembaga arsip, kita itu menjalankan kerja-kerja pengarsipan yang mengejar kerapian bagaimana menata data dan e, mengejar supaya data mudah diperlukan kembali dan seorganis mungkin tapi di sisi lain kita juga berpikir bahwa Nampaknya pengarsipan juga punya sisi yang sifatnya feotik, liar, dan kayaknya memang itu harus dieksplorasi. Atau jangan-jangan justru pendekatan pengarsipan kita yang lebih dekat dengan kita, yang membumi, yang kontekstual itu justru dari situ. Oke, okay, aku ucapkan selamat sekali lagi untuk teman-teman yang berpameran. Terima kasih banyak teman-teman sudah -teman juga sini. Semoga um, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan seniman-seniman yang aku panggil. Uh, aku mengambil 9 ilustrasi sebagai bentuk uh, apresiasi terhadap keilmuan yang coba banget paraji namanya Jadi kalau kawan-kawan di sini yang belum tahu paraji paraji itu lebih ke bisa disebut Apa ya? dukun beranak jadi bidan-bidan secara modernnya bidan cuman sebelum bidan ada orang-orang uh, terdahulu menggunakan jasa paraji untuk membantu persalinannya. aku aku berproses kurang lebih 9 minggu karena uh, aku selalu nyari bentuk-bentuk hitungan yang kira-kira bisa aku adaptasiin dari pengetahuan paraji apa ya seperti hitungan waktu terus jumlah kemudian uh, prosesi Bagaimana cara paraji menghormati uh, proses kelahiran khusus kayak Oke okay, ini buku kedokteran aku bisa belajar untuk menjadi dokter tapi untuk Pak Raji dia nggak punya buku, dia nggak punya kitab dia nggak punya tulisan secara tertulis bener-bener, kayak naskar, kumpulan naskah itu gak ada jadi proses transfernya itu uh, learning by doing atau sambil dilakoni, belajar sambil dilakoni Ini ada dari, apa, didukung oleh FFRI ya? ada Taiwan Foundation Democracy dan juga ada El Service ANT International Relief Fund Foundation for Arts Initiative Sama Taiwan Foundation for Demokrasi. Semoga bisa terus mendukung ya Terus mendukung Dan tentunya kampung di pemiratan Itu penting banget itu Jadinya saya mau performan yang turun ke jalan Dengan identitas saya yang baru Tapi akhirnya saya berubah pikiran untuk kayak Kayaknya terlalu apa uh, banyak, banyak hal yang harus saya pertimbangkan gitu terus akhirnya saya uh, memilih untuk uh, performen menyambel karena banyak juga yang apa diambil dari sambel ini juga kayak gitu karena uh, tumbuhan juga uh, menurutku nggak mempunyai nggak mempunyai gender yang menurutku ambigu gitu. Sama juga dengan gender yang saya sekarang sambal yang saya bikin kayak gitu. Dia mempunyai cerita tentang almarhum bapak saya. itu almarhum bapak saya sangat suka dengan sambel yang saya saya bikin sampai ibu saya nggak pernah bisa membikin sambel yang sama. Gitu. Tuh. Yang ini yang di belakang sini. Uh, dia mulainya dari proyek pribadiku sih uh, namanya di di Code Graham. jadi kayak uh, ketertarikanku sama gagasan tentang data klasik kan? jadi tentang bagaimana uh, kemungkinan sebuah negara yang bisa dijalankan oleh artificial intelligence. Uh, Ininya, dasarnya itu sih Aku takut loss uh, dalam informasi yang kelewat banyak Dari yang aku uh, konsumsi sehari-hari Kemudian karena tidak ingin kesadaranmu ini hilang, Kemudian aku coba catat se sehari-harinya gitu Dalam bentuk uh, QR Code yang kemudian aku cetak di baju ini untuk menggambarkan bagaimana kompasku dari konten yang aku konsumsi sehari-hari. Kalau saya secara pribadi sangat sangat kagum sih dengan koleksi pribadi keluarganya bang Karin. Ternyata sebanyak itu dan selawas itu dan sebenarnya bisa, kalau kalau saya berdiskusi kalau pas lihatnya satu-satu tuh bisa membayangkan meskipun sangat remang-remang itu kayak kayak apa ya, e, bapaknya Bakarin zaman dulu itu banyak sekali apa latar tempat dan bahkan nama dan ada cerita ketika bapaknya Bakarin menggunakan atlas yang masih berbahasa Belanda untuk melihat lokasi saat ini, Misalkan, mau kemana itu masih pakai atlas yang lama. Saya bayangkan pasti kalau berkunjung dan membandingkan di Google Maps sih ada, mungkin beliau akan akan akan menangkap perubahan spasial dan sosial yang, yang, yang kalau saya sekarang nggak bisa karena ada langsung Google Maps dan langsung update, eh ya, nggak ada nggak ada sejarah kebelakang. Menggali uh, sejarah harafi ya, maupun uh, figuratif metafora ya jadi saya merunut kembali itu udah-udah mubung mubung segala macam uh, dari yang debu debu beneran sampai debu pikiran gitu ya jadi itulah yang uh, yang beneran saya gali gitu. jadi tadinya pas pertama di uh, proposal saya eh, kepada IPA itu uh, saya mengutarakan mau menggali silsilah gitu secara formal tuh kayak ini siapa sih gitu ini artinya anu siapa siapa dan profesinya gimana gitu kayak kan gitu jadi ternyata setelah saya lihat-lihat lagi tuh dari yang saya temukan itu juga hmm, apa tuh artinya gitu jadi kayak ternyata ya ada benang merah nggak cuma sekedar dari uh, silsilah doang gitu. Vai, mi jacket caranya. Kalau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 Yang hari ha uh, malamnya, uh, malam tengah malam tadi pamerannya besok sore pembukaan Tiba-tiba uh, saya di Whatsapp uh, oleh salah satu di tempat yang ada di galeri itu uh, Pengawalnya bilang bahwa karyaku harus diturunkan gitu kan atau di uh, respon gitu Karena karyaku uh, dianggap uh, terlalu vulgar, mungkin bisa ditunjukkan uh, karyanya Ya, uh, sebuah karya uh, sulang uh, Dia, nah ini karyanya um, ada, di, ada di dalam juga karyanya, ini sebuah sulang uh, Teman-teman bisa lihat ada di ruang pameranku uh, Waktu itu, uh, ini dan ada satu lagi uh, yang kecil Nah, ee, ketika malam itu aku lagi mau teleponan sama Adrizal anak-anak lagi hitamu Terus habis gitu udah terima WhatsApp, suruh nurun karyanya gitu kan Besoknya udah pameran gitu kan, terus aku apa ya, berpikir apa ya Akhirnya aku vandalin aja karyaku gitu Aku respon karya aku vandalin, aku beli lakban, aku corat sendiri, aku lakban sendiri gitu Terus aku kasih tulisan kenapa sih orang monton pameran pakai otak ngeres gitu perempuan tabur terus satu lagi juga uh, aku silam juga, aku pandal juga itu uh, jadi ruang pameran udah ditutup yang pita untuk motong itu aku terobos gitu ya sudah mungkin sekitar kurang dari setengah jam pembukaan gitu ya aku pandal aja, aku coretin gitu kan karena... ya ya yeah. iya, yeah. iya, iya,